16 bulan perhatiannya. Jong In Yang tewas diduga karena dianiaya orang tua angkatnya. Tewasnya bocah bernama Jong In Yang itu memancing simpati sekaligus kemarahan tak hanya warga Korea Selatan, tapi juga warga net sedunia yang mengetahui kasus tersebut melalui media sosial. Jong diduga mengalami penganiayaan berat. Ia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi luka berat tangan dan kaki patah serta organ dalam tubuhnya rusak. Hashtag terkait dengan pemberitaan meninggalnya Jong In Yang menjadi trending topik di Twitter, Minggu 3 Januari 2021 malam hingga Senin 4 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Media setempat menyebutkan Jong meninggal di tangan orang tua angkatnya 271 hari setelah ia diadopsi keluarga yang tak disebutkan identitasnya tersebut. Pada 13 Oktober 2020, Jong dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tubuhnya berlumuran darah karena pankreasnya diamputasi dan sejumlah organ tubuhnya rusak. Sekujur tubuhnya penuh luka lebam, kedua tangan dan kakinya juga mengalami luka-luka dan patah tulang. Pakar forensik yang mengautopsi jasad Jong saat ini tak mampu menyembunyikan kemarahannya dan bertanya bagaimana mungkin bocah sekecil itu menanggung derita begitu besar setiap hari dalam hidupnya. Menurut orang tua angkatnya, Jong mengalami kecelakaan terjatuh saat bermain di atas sofa. Polisi yang menggelar penyelidikan menyimpulkan bahwa kedua orang tua angkat itu sempat menelantarkan Jong dengan meninggalkannya sendiri di rumah atau di mobil saat mereka berpergian. Oke. Okay, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, cek cek cek. Hello friends. Hello, friend. Hello friends. Hello oh, friends. Hello friends. Thank you for click my video and swal give. Oke. Okay. Yap, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sedang viral di internet dan kasus ini lebih lagi viral di Twitter. Kasus ini viral karena unggahan dari salah satu anggota K-pop, Jimin BTS yang mengunggah dengan Tagar, maaf Jumin, kasus ini menyangkut tentang meninggalnya seorang bayi yang berusia 16 bulan yang meninggal karena disiksa oleh orang tua angkatnya. Lantas, seperti apa kronologinya? Mari kita simak ulasan dan fakta-fakta lengkapnya di video ini sampai akhir. Jungin in telah meninggal di usia 16 bulan karena disiksa oleh orang tua angkatnya Sebuah kasus yang sedang ramai diperbincangkan di Korea Selatan saat ini Sedang ramai diperbincangkan bahkan sampai masyarakat global Netizen global maksudnya Dilaporkan bahwa seorang bayi yang bernama Jungin in ini Telah meninggal di umur 16 bulan setelah mengalami kekerasan dari orang tua angkatnya Dilansir dari berbagai sumber bayi tersebut meninggal setelah sebulan diadopsi oleh orang tua angkatnya bayi Jungin dikatakan meninggal dunia setelah mengalami kekerasan selama 271 hari setelah dia diadopsi minum yaku dulu 90. lanjut sejak semalam berita tentang Jungin ini mulai trending di media sosial terutama di twitter Jungin sendiri adalah anak yang diadopsi dan dirawat oleh ibu tirinya ketika dia berusia 7 bulan publik ini menuntut orang tua angkat Jung-in untuk diproses secara hukum karena melakukan pembunuhan yang sangat tragis terhadap bayi yang masih kecil ini. banyak orang yang prihatin lalu membagikan kisah Jung-in ini sekaligus untuk membuat kesadaran bahwa perlunya tingkat perlindungan anak yang cukup serius kita buka laman Twitter yang telah mengunggah foto-foto dari Jung-in ini adbangtanwas foto-foto Jungin -foto yang masih seria ya sebelum di sebelum di Se sejujurnya kasus ini tuh sungguh apa ya membuat aku cukup ikut merasakan sedihnya gitu loh karena aku juga punya anak yang masih kecil juga meskipun usia anakku masih bulan tapi senyumnya tuh namanya bayi ya nggak punya dosa yang masih suci gitu seperti malaikat kecil coba bayangin kok tega banget sih sama bayi yang lucu kayak gitu. Ayolah, dia lagi gigit apa ya gitu ya Allah masya Allah senyumnya. jadi ini tuh sebelum, yang sebelah kiri sebelum dia diadopsi tuh yang tengah setelah adopsi dan ini adalah berbulan-bulan setelah dia diadopsi hal ini mulai disadari oleh gurunya. jadi tuh ceritanya kasus menjungin ini mulai terungkap setelah guru-guru jungin yang berada di penitipan anak mulai mencurigai bahwa kok jungin nggak mulai nggak mau makan ya dia tuh selalu ketika disuapin dia selalu nolak dengan wajah yang murung dia nolak nolak dan nolak karena gurunya mulai takut kalau dia nanti sakit akhirnya para guru itu pun membawanya ke rumah sakit. nah sayangnya hal itu membuat orang tuanya sangat marah. Kenapa? Karena saat diperiksa ditemukan bahwa tulangnya itu tuh retak, termasuk bagian kepala. Ya, nggak ngebayangin. Dan sebelumnya guru-guru pun juga sempat merekam bagian-bagian yang uh, sekiranya, oh ini ini loh bukti kekerasannya di bagian sini, di bagian sini, di bagian sini. Nah, bukti-bukti itu. Lantas diserahkan oleh pihak kepolisian yang ada di kota tersebut, namun ditolak sebanyak tiga kali. Kantor polisi Yangchen kerap mengabaikan kasus tentang Jungin ini. yang Yangchen ya. Pada tanggal 13 Oktober 2020 kemarin, kantor polisi itu menangkap dua orang tua angkat dari Jungin ini. Yang diidentifikasi sebagai Jang dan Ad. Karena menyebabkan kematian dari putri yang diadopsi oleh mereka dan menurut penyelidikan orang tua Jungin ini tuh sering mengabaikan dan meninggalkannya di dalam mobil dan di dalam rumah sendirian dan yang paling parah banyak bukti bahwa mereka menyerangnya secara fisik dan mental namun lagi-lagi laporan yang diajukan oleh guru-guru tersebut kerap diabaikan dan setelah mengabaikannya polisi akhirnya menangkap orang tua tersebut setelah Jungin dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Bayangin, udah meninggal, baru tindak. Mereka membantah terhadap tuduhan kekerasan terhadap anak dan bersikeras bahwa mereka tidak melakukannya. Mereka tidak terlibat dalam kematian Junen. Tapi berdasarkan hasil penyelidikan, polisi mengumumkan bahwa yang telah merekam lebih dari 800 video, saya tentang dirinya secara fisik dan mental yang melecehkan Junen mereka juga membocorkan headset. Yeah, iya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Berdasarkan hasil penyelidikan Polus polusi polisi. Polisi mengumumkan bahwa jang telah merekam lebih dari 800 video tentang dirinya yang menyiksa secara fisik dan mental bayi Junie ini. Semua video ini berisi tentang pelecehan terhadap Junie. Mereka juga membagikan hasil otopsi yang menyatakan bahwa penyebab kematian Jung karena kerusakan perut oleh benturan eksternal dan organ lainnya. Sejauh ini petugas polisi yang cer yang gagal menyelidiki kasus ini, selama laporan dari awal sampai yang terakhir dikatakan telah menerima konsekuensi. Pada selanjutnya ditemukan bahwa tubuh Jungin rusak dan dia meninggal di UGD. Sebelum penangkapan kedua orang tua angkatnya pada tanggal 13 Oktober 2020 lalu Jungin dibawa ke UGD dengan penuh darah Karena pankreasnya di amputasi, Bahkan beberapa organnya pun telah rusak Pakar yang melakukan otopsi terhadap tubuh Jungin ini pun Sampai mengatakan bahwa Bagaimana kamu bisa menjalani kehidupan yang menyedihkan ini menyedihkan ini setiap hari Karena saking parahnya bekas-bekas dari kerasan tersebut. Saat itu Jungin mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Namun sebelum meninggal, Jungin memang dikatakan sudah menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik maupun mental. Bayi tersebut pun bahkan saat mau meninggal, dia tidak menunjukkan emosi yang biasanya ditunjukkan oleh bayi sebelum hidupnya berakhir. Dalam foto yang viral di media sosial menunjukkan bahwa Perbedaan wajah dari Jungin ini sebelum diadopsi dan setelah diadopsi sangat terlihat jelas bahwa ia menjalani hidup yang tidak layak dan tidak menyenangkan belakangan ini. Fakta selanjutnya adalah Jungin dan orang tua angkatnya pernah muncul di televisi. Sebelum kasus ini terungkap, Jungin dan orang tua angkatnya pernah tampil di sebuah program televisi. Fakta tersebut membuat semua publik naik hitam karena kedua orang tuanya terlihat begitu bahagia ketika menjelaskan soal proses adopsi Jungin. Di lain sisi, penampilan Jungin saat itu sudah tidak terurus dengan baik. Ayah angkat Jungin, An, ingin menunjukkan bahwa saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa tidak hanya selebritas, tapi juga orang-orang seperti kami dapat memilih untuk mengadopsi. Adopsi bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan sesuatu yang harus bisa dirayakan. Kata ayah angkat Jumin yang bernama Am Dalam acara EBS Fakta selanjutnya adalah Program televisi Unanswered Question Bongkar kasus kematian Jumin Pada 2 Januari 2021 yang lalu Episode terbaru dari program televisi Populer ini mengungkapkan fakta bahwa banyak hal-hal mengerikan dibalik tingkat pelecehan dan kekerasan yang dialami oleh Junin selama 10 bulan dia diadopsi oleh orang tua angkatnya. Answer question mengungkapkan bahwa perbandingan gambar pra-adopsi dan pasca-adopsi Junin yang kini beredar luas di jagat maya. Foto ini memperlihatkan kondisi Junin yang semula sangat menggemaskan dengan pipi yang chubby menjadi kurus seperti tak hanya dalam beberapa bulan setelah diadopsi penyebab kematian yang diklaim sebagai kerusakan perut oleh benturan luar secara khusus karena pankreas yang pecah seorang profesional medis yang ditampilkan dalam episode tersebut menjelaskan bahwa pankreas yang pecah adalah tidak diragukan lagi pada tingkat AIS AIS adalah Abbreviated Injury Scale atau skala cedera adalah tingkat keparahan cedera yang mungkin terjadi Awalnya Jang, orang tua angkat jung In, mengaku bahwa jung In sempat terjatuh dari ketinggian setara dengan badannya Lalu program Unanswered Question ini menunjukkan eksperimen untuk membuktikannya Terungkap bahwa jika jung In jatuh dari ketinggian yang sama dengan ketinggian badannya, cedera yang dialami tidak separah saat dia meninggal dunia Pecahnya pankreas Jing'in menandakan dari skala di tingkat ketiga. Ia melanjutkan bahwa perlu ada 3.800 sampai 4.200 newton untuk anak berusia 3 tahun untuk menerima tiga kali tingkat kerusakan pada perut. Kemudian untuk mengetahui dengan tepat berapa banyak kekuatan yang berlaku untuk mencapai tingkat 3.800 sampai 4.200 newton episode tersebut melakukan serangkaian eksperimen dengan manekin dan staf wanita yang tinggi dan berat badannya hampir mirip dengan ibu angkat jam awalnya wanita itu mencoba melakukan eksperimen yaitu menjatuhkan manekin setinggi badannya seperti yang dijelaskan, Jang kepada polisi ketika ditanyai tentang memar di luka tubuh Jungin ketika ditanyai tentang memar dan patah tulang yang dialami oleh Jungin ternyata perlakuan itu hanya menimbulkan Kekuatan sekitar 720 sampai 1433 newton. Dan hal tersebut jauh dari kisaran yang diperkirakan. Percobaan dilanjutkan dengan bantuan beberapa atlet profesional, seorang atlet taekwondo mampu mencapai 2713 newton dengan menendang manekin di perut. Petinju lain mencapai 4387 newton dengan melakukan pukulan yang sangat kuat ke manekin yang senterkan ke dinding. Ini adalah gambar dari seorang atlet tinju yang melakukan percobaan untuk membuktikan kekerasan orang tua angkat Jung In. Lalu seorang profesor teknik yang mengawasi eksperimen menambahkan bahwa jumlahnya terlihat lebih tinggi saat monakin dipasang ke dinding dan menyerap 100% kekuatan eksternal. <tuh> well, penjelasan tersebut mengisyaratkan bagaimana Jung In mungkin diposisikan selama kekerasan. Berdasarkan temuan tersebut, staf perempuan tersebut mencoba sejumlah kemungkinan tindakan kekerasan lainnya. Fakta terakhir yang terungkap dari kasus Jung ini adalah Jimin BTS yang menyamarakan tagar Sorry Jung Tepat sekali pada hari Minggu 3 Januari 2021 kemarin, Jimin BTS mengebohkan warganya terutama para penggemarnya karena postingannya yang melalui platform Weverse ini terungkap bahwa unggahan yang diunggah oleh Jimin BTS ini adalah untuk melanggakan kehadiran terhadap kasus Jungin. Terlebih lagi, Jungin meninggal dunia tepat saat dia ulang tahun yaitu tanggal 13 Oktober 2020 tahun lalu. Seperti yang diketahui, artis asuhan Big Hit Entertainment ini dikenal sangat menyukai anak kecil dan Menaruh perhatian lebih terhadap Peningkatan kesejahteraan pendidikan Baiklah, sekian Penjelasan dan ulasan dan Dari fakta-fakta dari kasus Jumit ini Semoga kita Bisa mengambil hikmahnya Dan belajar dari kisah ini Bahwa kita sebagai sesama manusia Harus saling menyayangi Dan bagi aku Sebagai seorang orang tua Terutama bagi para orang tua Terutama bagi orang tua Dan saya sendiri Sangat belajar bahwa Kasus ini mengajarkan kami Kita semua sebagai orang tua Untuk lebih menyayangi anak kita Dengan lemah lembut Dan penuh kasih sayang Terima kasih sudah menonton sampai akhir Semoga bermanfaat Thank you so much Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh